kasih telah mendukung OTW withdraw dan jangan lupa like dan subscribe, subscribe channel YouTube OTW withdraw tulung Selapan. pimpinan angel deh kami pakai grup jangan ringan dari Sungai Lumpur. Silakan naik atas, petas. Hacen jangan ringan dari Sungai Lumpur. Silakan naik atas, pentas. Tolong maka cepat dikit ya, waktu tuh masa setengah jam lagi. Jangan lengkap, gerontian ringap dari Sungai Lumpur silakan. lanjut kami panggil yang menambahkan grupnya bapak Kui grup LA pisir Aryan laju grup-grup yang dipanggil silakan naik ke atas pentas bapak ui grup LA pisir Aryan laju Ayo gerum yang dipanggil silahkan ya Waktu tubuh udah berapa lama lagi Oh gerok bosku ramai yeah. Ya Lagi lah ya. Yang tergabung dalam grup yang kami panggil, silakan naik ke atas -tas. Hai, baik diberitahukan kepada para penggemar joget. Hai, udah ini murah sekali nih, dalam dulu. Baik, kau panggil. Iya, datang ke mana? Umumkan kau tidak terkenang. kami panggil yang menamakan grupnya, Kerok tahu laju. Apa di ini? Kubra, apa ini? Kubra Kami panggil yang menamakan grupnya Kerok, Kerok Lubung Hitam Tau Laju, Kubra Setil Dan juga diberitahukan eh, Diberitahukan bahwa Lagu ini adalah lagu terakhir eh, Kita dibatasi uang cuma jam 12 tak baca bergerak lagi Ini bela minta Sudah Jadi kami harap Grup yang kami panggil seluruhnya Naik ke atas pentas. saya eh kerang lobong hitam tahu laju kobra setil silakan naik kertas kertas kaget DJ DJ masa Oke, sekali DJ ini. satu kali lagi baik masa sih kok lagu ini baik kita di hdai satu buah lagu eh dan juga kami panggil setil tadi yang, yang belum naik kami panggil yang menamakan grupnya setil dan juga penganten eh penganten yang akan bergoyang silakan penganten dan grup setil, silakan Pengantin mana pengantente? Dubu masih sikok lagu inilah terakhir Lanjut dalam kemasraan. selaku lagi di jir, permintaan sini minta maafnya pengantin teh ladu pengantin deh ini, kalian. ini permintaan pengantin deh pengantin langsung ya waktunya waktunya waktunya bukan putih eh kecilah traer Terima kasih. Dan juga diberi tahu kepada teman-teman atau ke kawan adik-adik para hadirin sekalian, kalau mas saya merasa lemah, tubuh berai kemana nih? Cakup tempat. Ya tubuh cuma di batas yang jam 12. Terima kasih. Ini sudah diminta dua lagu sudah di luar. Karena ucap beribu terima kasih. Itu be kalau ada grup-grup yang enggak terpanggil atau salah salah salah, -salah KKT seluruh guru kami yang kerja dan seperti sini kami mohon maaf Hai kalam kami ucap kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh